Hanya membisu Adakah Salah diriku Ini Kepada dirimu Kalau kau tak Aku sayang Kepada Mengapa Diam Bila Sedangkan dengan tulus hati ini mencinta... Bila aku bertanya Sedangkan